Pasti akan menjamin kehidupan kita. Sama kayak kita misalnya punya iPhone. Rusak nih. Pengen service Kalau kita service di iPhone. Itu dikasih garansi ya. Sehingga kalau rusak lagi pasti nanti gratis. Tapi kalau kita service di selain iPhone. Di tempat-tempat biasa. Service yang biasa. nggak ada garansinya kecuali garansi toko doang gitu. Paling tiga hari. Itu juga kalau ada. Kira-kira kita akan milih garansi yang mana. Akan milih service di mana nih. Di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 Bahasa Sundanya teh. Wah, kejang-kejang gitu kan ya. Nang nangis pokoknya gak mau aja disusuin. Datang ibu yang kedua gak mau, datang ibu yang ketiga. Wah, ini, ibu kayak gini masa gak mau nyusui sama dia. Ah, terus aja. Musa gak mau menyusui sampai ada puluhan, mungkin ratusan ibu-ibu menyusui. Musa gak mau satupun. Sampai giliran terakhir itu tetehnya Musa. Begitu datang... Orang-orang kerajaan bingung, ini anak ABG tapi mau menyusui. Kamu ngapain ke sini? Saya pengen daftar juga. Kamu nggak bisa menyusui untuk apa? bayi itu, nggak saya bukan mau menyusui, mau menawarkan seorang ibu susu yang baik. Akhirnya dia datang kepada Asia, istri Firul bilang, maukah kalian aku tunjukkan seorang ibu yang bisa menyusuinya dan mendidik dia dengan baik?